Dona Wajah berseri bagaikan permata Kita tunaikan hari raya Islam Berbagi cinta saling bercerita Mari maafkan bila bersalah Hati yang dengki Jangan kau simpan hanya menodai Bersama-sama kita bercamah senang ceria di dalam bidangnya yang berseri bagaikan permata, kita tunaikan hari raya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang semangat semuanya menjawab salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Pak Mustaqim bilang Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar ya? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Terima kasih anak, -anak semuanya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wala wa la haula wa la billah amma ba'd. Yang saya hormati Wakaf Kaur dan Bapak Ibu serta karyawan SD Kausan. Anak-anak semuanya yang berbahagia yang saya banggakan Coba sebentar ini yang depan ini masih ada yang bicara. Halo. Alhamdulillah. Hari ini Senin 9 Mei 2022 kembali kita berada bertemu di SD Al-Kausar. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dilanjutkan libur hari raya. Hari ini kembali kita berjumpa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Anak-anak semuanya yang walaupun suasana agak panas, kita tetap disiplin dan tetap tertib. Yang kedua, salam. -salam Mudah-mudahan tetap tersurahkan kepada Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini. Atau pada hari ini mengawali kegiatan kita Saya dan Bapak Ibu Guru serta Karyawan Islam Pasar Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022 Masehi. Taqaballahu minna wa minkum taqabal ya karim minnal aidin wal faizin Mohon maaf dahi dan batin Semoga Allah senantiasa yang pertama menerima segala amal ibadah kita Seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang kemarin baru saja kita lewati Kemudian semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan umur panjang Kepada kita semuanya sehingga insya Allah menjumpai bulan suci Ramadan tahun depan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak semuanya, Coba diperhatikan. Ini yang penting sekali ya. Informasi yang berkaitan dengan yang pertama. Halo. Yang pertama adalah tetap menjaga kesehatan. Prokes tetap dijaga. Yang pertama adalah pakai masker Kemudian cuci tangan Selama berada di rumah, di sekolah Jadi Yang pertama adalah tetap progres baik di rumah maupun di sekolah Alhamdulillah hari ini dan besok anak-anak semuanya Kita masuk 5% hari ini absen nomor 1 sampai dengan separuh kelas itu atau 15 sampai absen nomor 1 sampai 15 Kemudian besok 16 dan seterusnya Sehingga dua hari ini adil 50% 5% Nah untuk hari Rabu hari ini nanti insya Allah Akan disampaikan surat resmi dari sekolah Kita sudah akan melaksanakan tatap muka 100% Tapi jamnya nanti akan diatur Kecuali kelas 6 Halo Kelas alhamdulillah hari ini sudah 100% karena dalam rangka untuk persiapan ujian sekolah ya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei yang akan datang. Sehingga hari ini dan seterusnya untuk anak kelas perlu persiapan yang matang. Tidak ada yang namanya ayo guyonan dan main-main. Ini yang pertama termasuk jadi anak-anak semuanya tetap prokes Kemudian kegiatan tatap mukanya hari dan besok lima 5% Dan pulangnya pukul 9.30 karena suasana masih idul fitri Untuk hari Rabu 100% nanti kegiatan atau suratnya akan disampaikan pada hari ini Ini yang pertama Kemudian yang kedua halo. Kedua adalah tentang proses belajar Ya Insyaallah kelas 6 tanggal 17 sudah mulai ujian sekolah menentukan lulus dan tidaknya. Kemudian awal Juni nanti untuk kelas 1 kelas 5 sudah namanya penilaian akhir semester 2. Sehingga mulai sekarang anak-anak semuanya, halo. Belajar yang rajin, belajar yang tekun, tidak berleha-leha. Halo kelas 1 2 3 4 5 ya semangat dalam belajar ya kembali ya di rumah di sekolah optimisme kemudian kegiatan belajarnya ditingkatkan kemudian tentunya anak-anak semuanya halo kalau di bulan suci Ramadan kemarin kalian rajin ibadah puasanya rajin sholatnya rajin trawehnya rajin tadarusnya dan lain sebagainya di bulan sawal itu artinya peningkatan. Tidak boleh luntur. Halo, hei. Salatnya ditingkatkan, salatnya yang rajin. Baca Al-Qur'annya juga rajin, ya. Ibadah-ibadahnya juga orang rajin. Karena halo. Itu adalah kewajiban di kita. Di samping belajar, di samping ibadah salatnya adalah merupakan yang ketiga adalah tentang ahlaknya, eh. halo, ahlak ucapan, perilaku dan sebagainya baik, terutama kepada orang tua, kepada tetangga, teman, sahabat dan juga kepada bapak ibu guru. Tolong anak-anak semuanya halo, dijaga ahlaknya yang baik, ya, ucapannya ucapan yang sopan, tidak ada kata-kata yang kasar. Tidak ada ucapan yang tidak baik atau ucapan-ucapan kata-kata yang kotor to nah, Sehingga anak-anak semuanya mulai hari ini nanti insyaallah siap untuk sekolah? Siap untuk sekolah? Siap Jadi liburnya sudah lewat Udah sampai mikir ada yang mengatakan begini pak, tidak ditambah liburnya Oh masih menambah sopo kan begitu ya kan? jadi aturannya dari dinas hari ini semuanya khusus di kota kasur yang sudah mulai masuk oleh karena itu anak-anak harus ma semangat mana semangatmu ya mana semangatmu kemudian yang terakhir anak-anak semuanya ya setelah ini nanti kita halal bihalal salamannya tetap isyarat seperti ini nanti dimulai dari kelas 1 dan terakhir adalah kelas 9 nah salaman ini Bapak Ibu guru sudah siap ya salaman seperti ini kemudian anak terakhir kemudian anak semuanya coba perhatikan selain nanti ditutup doa oleh Ustadz Aris ya, atau atau dan baik itu saja yang disampaikan oleh Pak Musakim, mewali mewakili Bapak Ibu Guru Kausar. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dunia maupun dahi. akhirat amin alamin. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Mustaqim, itu tadi dari Bapak Kepala Sekolah Kita, Bapak Mestikin. Selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Aris pada Ustadz Aris Kepala Cilacap. Oke, okay, mari kita mohon kepada Allah agar apa yang kita cita-citakan kita oleh Allah, dan semua apa yang kita harapkan dan semua dosa-dosa kita diambilkan oleh Allah dan semua amal kepada kita diterima oleh Allah dan bagi yang sakit keluarga kita, ayah ibu kita jangka semua penyakitnya oleh Allah Amin, amin, ya Rabbal Alamin Alayhi lillahi alayhi s-shariha min khairatah dunia ul-afirat al-fariha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Lillahi Rabbul Alamin Hamdil ya يا ربنا وحمدك ما يلغي الكريم يا الله اللهم صل يصلي بارك على سيدنا محمد ليلور الثالي السير الثالي في سائل الأسماء اشفاده على أبي الشحب يسلم اللهم أن ربي لا إله لأند لا خلق دليل عملك على أهليك عاديك مستوعد أعوض ليك من شر ما شمعت قولك بنا عملك علي أبو بذنبه فوقف لي فإنه لا الجنوب إلى أمدان اللهم <سؤال> في نادي من يكفي عنا سيئاتنا وتوفنا مع قرار اللهم في الذين بوبديه ورحمات من ربينا شعرا اللهم في المسمين المسمات المنين والغنات والحياء منهم الامات يا اتم الغريب مجيب دعواتك وقاضي حاجه الغاثر ذنب اللهم انا حق حقا ورسالة على ربنا حقا يا وسيعبنه تغفر له وتغفر له يا من هو اولي بها وقوله ونسجوده بالتسبيح والتهليل ان تقربوا عليه تطرب بها العالمين ويا خير من شفينا برحمتك يا رحمن يا اللهم انا عفوا بحق العفو او اكثر اللهم انك يا عنا اللهم إنك عفو وحكم العفو فعف عنا يا كريم ربنا أولمنا في صنا وإلا أبدا وفنا وإلا رحمنا نكون لنا من قاسك ربنا أبدا وإلا بعدنا علينا وابلنا من دوت رحمة إذنك أنت الوحن ربنا أبلنا من أسواجنا وذبيتنا مر دعينه واجعلنا من دقين إماما ربنا نقبل منا إنك أنت السم العليمة وعلينا إنك أنت التواب رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة di akhirat yang hisab telah dilakukan pada alam dan wafa dan muslim dan haknya bagi orang salehin subhan rabbika rabbil muslimin alamin wabarakatuh baik acara sudah selesai kita akan melanjutkan dengan bersalam-salaman dengan Bapak Ibu guru. Allahu <tik> Ya muhari ya ya Ya Ooh, <laughs> ooh, Bahagia, melepas rindu, berbagi cinta saling bercerita. Mari maafkan bila bersalah. Hati yang dangki, jangan kau simpan hanya menodai. Bersama-sama kita bercerma ceria di dalam hidupnya wajah berseri bagaikan permata kita tunaikan hari raya Islam. Bersama-sama kita bercamah Senyum ceria di dalam bidunya Wajah berseri bagaikan permata Kita tunaikan hari raya Islam